Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar nge-game belajar. Oke, okay. NKRI NKRI Jawa benar, mati rek wak balen balen balen balen balen NKRI NKRI Pisan mana? NKRI Nah Selamat dirgahayu yang ke-77 untuk bangsaku Indonesia yang hari ini tepatnya uh, tepat di hari syuting ya Tanggal 17 Agustus 2022. Selamat ulang tahun negeriku. Cepat pulih. Eh, bangkit lebih cepat pulih, lebih dahsyat. Uh, saya mau cari slogan tahun ini ya. Ya, itu penting itu. Untuk untuk mengingatkan apa aktivitas kita di tahun ini tuh apa maksudnya itu dari semboyan tahunan itu. Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat oke, okay. tepuk tangan untuk bangsa Indonesia kalau kalian ngerayain Agustusan di kampung komen on di bawah aku juga soalnya di kampung juga ada apa, lomba-lomba Agustusan Dua hari malam tanggal 16, tanggal 17 nanti ada door nih tanggal 21 malam. Yo, komen komenan di bawah, komenan di bawah, komen di bawah. hashtag boleh pakai kemerdekaan Indonesia 77 deh, gak apa-apa. Wis pakai iku praktis ya. Oke, oke, oke. Nah, hari ini kita akan memainkan game baru ya sepertinya karena kita udah selesai namatin Detroit Become Human dan mungkin saja kita akan beralih ke game yang lebih casual ya. Dan game yang terpilih adalah Jeng Jeng Jeng. The Sim 4 pernah main? iya, aku ngikuti dulu dari The Sim 1, The Sim 2 The Sim 3, wow kalau aku ketika main The Sim 3 sampai bener-bener 12 jam di depan laptop entah aku kogung, tak gak PCR aku, tidak mau mengerti nah sekarang udah rilis lagi di platformnya PS4 dan desktop ya desktop ada, di steam ada PS4 TS4 The Sim 4 Uh, uh, begitu. cuman karena mungkin the simnya ini saya tidak tahu dalamnya bagaimana ya yang rilisan the sim 4 iki kita mungkin bisa mengawali konten ini dengan bedah fitur ya nanti bedah fitur enggak reko yuk bedah semua yang ada di dalamnya kita coba cari tahu maksudnya fungsinya dan lain sebagainya gitu sih soalnya cari nih the sim for ini kita bisa ngatur besar-kecil tubuh, besar-kecil tangan, kaki, perut, uh, begitu. terus ya, langsung saja tanpa banyak wacincong-wacincong, let's begin! Oke, okay, sedikit informasi ya tentang The sim 4 yang kita mainkan hari ini adalah Base Game. Tidak ada tambahan apapun yang ada dalam bener-bener original, rasa original. Nah, kita nantinya mainin ini selain bedah fitur, kita juga nyoba hidup dari bawah banget, re. kayak bekerja, terus skill-skill yang bisa kita naikkan itu kita naikkan manual. Pokoknya aku main game ini tuh tanpa bantuan apapun, wes. terus dari bawah, wes dari bawah itu. Kita harus uh, survive mungkin ya dengan kehidupan ini teman-teman yang suka ngecit, ya komen on di bawah. Bejo gitu ya kita sepakati bersama kalau the Sim yang kita akan jalani adalah berdasarkan dengan perjuangan atau survival. Seperti ulang tahun negeri kita di hari shoot. banget musiknya itu membuat langsung mana mana the Sim. <laughs> Aku penggila the Sim soalnya kayak Ya mulai the Sim satu mulai komputer jadul itu, iya tangin biar kalo konten-konten gini ya saya kiki kayak konten-konten gini ya bos press circle to start apakah kita akan memulai dengan membuat manusia juga I uh, ai detroit wow oh, ada, ada loading screen nih masih memakai diamond hijau ya iya dong itu kan ikon mereka dari tahun ke tahun abad ke abad seris ke seris sabar ya Royal kita nikmatin saja ini pertama kalinya aku main DPS keren dan itu, uh, ts keren keren keren dia keren keren keren keren keren keren Oh, tombol-tombolnya bagaimana ya? Tugel, kok tugel sih? Great point of inbuilt mode no. Oh, uh, baik. baik, baik, baik Ready to dive into the sim 4 Oh, ready, <laughs> ready, ready Tapi padang banget ya Play skenery sih kita baca dulu ya Mohon maaf, kekerasan The Sim 4 is downloading a new content in the background. Check the game option to see its status. There will be another, what another? Baik, saya tidak sempat baca. Kalau kalian ingin baca, call back aja, call back. Baik kita, hmm, not sure where to begin. Try scenarios. Atau coba play Scenarios dulu ya, Raya. Coba sih, pressure kau to start oke okay. apa itu? cook cook out ending soon Asim wants to perfect art to grilling eh, hey, hey. install it eh. kita restart aja ya, coba ya oke okay, mumpung ada konten yang terpasang gitu loh maksudnya okay. pressure go to start See, balance ya, nanti kita ketemu lagi di interface yang depan simpen ya, sudah press circle to start uh, tapi kok kok play skenario kayaknya terlalu mendadak ya ya kita loading lagi oke kita langsung new game aja play skenario kalau kalian pingin guru, -guru gamer mainin play skenario komen di bawah dan kita akan mainin kalau enggak yuk ya ayo tah ayo tah uh, masuk apa insight yang positif untuk channel kita bersama agar kita bisa have fun bareng mana ya reyok okay, ke new game rest circle to start rudo clanky yo rudo nge uh baik Hi, would you like to quit my story? We'll start with a fun personal quiz. Boleh? Oke. Okay. Let's start with easy question. Uh, ayo mulai dengan pertanyaan yang mudah. Aku ini umur berapa? Maksudnya itu ya kartu kita. Kita sebagai konjung tetap hmm, yang adult aja. Soalnya hidup kita panjangan dikit dulu. Gitu. Uh, yang adult. Kemudian, ketika diajak kencan, bagaimana respon saya? Respon saya nih? Yakin nih tanya respon saya nih? Uh, go out, it could be fun. Enggak, enggak, enggak mesti deh. Mesti. Ask who else. as who else they like. as who else they like. Tanya dulu, kali ya, orangnya kayak gimana dan lain sebagainya, ya. Yeah. And go terus. Ah. Uh, what the do I take to my job? Apa motivasi yang bikin saya mengerjakan tugas saya? I trust my Asamnas Saya ini udah cetar. Saya harus kerja, udah cetar. It means to the end Kesuksesan adalah penting untuk saya Ketika aku bertemu seseorang yang baru Aku berusaha untuk membuat mereka terkesan Dan aku akan uh, Menjahili mereka Mengucapkan apa Bait-bait lelucon yang lucu Atau uh, Membawa koleksi benda-benda yang aku koleksi Kayak best pick up line ya Oke okay. oh, Ketika busy. malam Aku menikmati Watching television Plotting my next Plotting my Kayak sedang merencanakan agenda besar konspirasi ya Yo, watching television lah ya oh, Oke okay. Yo. Uh, di, ini adalah nonton teman saya. Apa yang saya lakukan untuk dia? Hmm, hmm. <laughs> What friends? Teman apa? Aku tidak punya. Eh, uh, Aku ketika sob sobat Besti ulang tahun, aku ajak jalan-jalan. Eh hey, kawan nganggur nggak? Nganggur. Ala-ala nih? School. Mono. Yeah we take them to the town. Ah. So. Cerita yang <laughs> paling baik adalah happy ending, unexpected plot twist. Ditulis oleh saya, you know. hmm. uh, like "Happy ending kan semua orang mostly milih happy ending ya, tapi like saya kayaknya lebih unexpected plot twist. Saya suka film-film yang <laughs> berplot twist." Uh -oh. Jika aku bisa mengingat satu hal, apakah itu, eh, iya, benda seni yang saya buat tentunya. Oh. What the most eh, nah, important? Yeah. Apa yang paling penting bagi saya? Waduh, penting pentingkah beret, barang-barangku, keluargaku, reputasi? Hmm. Yang paling penting ya. semuanya penting sih. Tapi yang paling penting itu menurutku keluarga, ya. Keluarga. Oh. <laughs> Tipe rumah yang oh. bagaimana yang ingin saya tinggali? BTW, diaga itu ya apa? Oh, belum-belum waktunya. Uh, family friendly, oh pinginnya sih pinginnya yang ini iya tapi apakah kenyamanannya menjamin itu belum pasti juga hmm. ini juga menyenangkan sih karena iya saya selalu ngeruat dewe tapi gak, gak sadar rumah yang bagaimanapun it's okay Pues, ini nih ini ini adalah mimpi saya oke okay, baik oh kabla oke okay, seseorang membuat lelucon tentang saya bagaimana hmm. saya bereaksi lek wonge gak kenal gak ide ya dalam artian tidak besti ya tak bengok, itu hey, maksudmu apa kawan nu tapi le orangnya dekat dan Jok, saya pasti saling mengerti kan lewis dekat menu. dan aku ketawa pasti ah. tapi tulisan tik ini samuan kawan samuan itu tidak berdimensi soalnya lewis kenal itu pasti kepingin tak iyo merasa dipermalukan iyo yuk karena samuan dan bagiku sambuannya aku gak, gak kenal ya oh. <laughs> mohon maaf nih saya inginnya sims cewek oke okay. ini gimana ini oh iya iya eh uh, back, mana Ah. Uh. Nah ini nah eh hey. uh -huh. lo lo lo lo, seret aku bingung. Hmm. Oh iki mouse, oh ala. tak kira itu gimana gitu. Nah. cewek. Nah, begitu maksud saya. Aduh, tapi matanya sayu sekali. Apa saya terlihat seperti itu? You know? Oh, the samba. If it is me, if Oke. <laughs> okay. The mm. Kalimat saya itu Flippy Sathruma Nana nana nana Nganarek oh, Penas Warbo Penas Warbo Kazeem <laughs> Revuda Eh, cewek tapi kok suaranya gede banget Alupaz, why Alupaz? Omiva Aha Shenep Hah? Gak, gak, gak Wajini Ita gamp, smooth ya Nah ini lebih. terdengar Ya lebih terdengar cewek dia. Baik. Oh sor sor, baik. Bu-bu uh, gaga. Nah pilih baju ya aku sih bingung banget ambek ambek apanya ambek the pilihan. Iya <laughs> aku setebal itu kadang-kadang. Iya betul. Huh. Huh. Dan powernya low. Uh -uh. Oke okay, kita mulai dari atas dulu ya the body, the body. Body, Ooh. the body, the body. Skin tone nya. Hmm. Saya ini iya warm ya. Saya tidak pucat. Saya tidak pucat dan saya berwarna eh uh, eh uh, ada tulisan kuning laksat begitu. Iya, ya ini. ini. Oh, itu semuanya pilihan ya aku saya... baik skin tone sudah kemudian body uh maaf ya maaf ya itu entah bagaimana tapi saya sudah cocok dengan body saya oh uh, tattoos tattoos oh arm hair torso tidak ya cewek tidak punya hal yang seperti itu baik lanjut ke style look wow wow ini lucunya lucu sekali waduh ini dandananku pas umur terlulas tau nih iya made in play rock angel kayaknya begini saja udah oke okay ya saya, saya lihat baju kerja Uh, uh, lelah Uh. Ou, yo, yo, yo, yo, gok kok suka ini? zapping, asik, baik. Lanjutnya? Maaf ya, aku sih untuk belajar ya, temenih. Hmm, uh, wow. Hmm. Iya, ini deh. Uh, warna hijau, warna hijau. Uh-huh. Kinja espa. Efektif. Hmm. Oke. Okay. Terus, uh, baju bubuk. Uh, -uh. tunggale susu bubuk. Susu bah. ini dah begitu, bujang. Iya aku like bubuk kayak gini. Kayak beneran atau uh, sweateran? Karena dia ingin kalau party, uh. Party, I love party. Woo. Ini dong, warna merah Randa. dong. Ringan, aku punya celana singkong. Teman, cuman bunganya itu warna hitam, celananya warna putih. Teman, punya oke. Okay. Mm -hmm, baju renang ya? Yeah. Baju renang ini aku gak punya singkong kayak gini. Mm -hmm. uh, ya, ya, ya, Ini, ini aku punya ini. Halo, Kak uh -huh. Anies. <laughs> Ambil nifian, gak persis sekali. Oke, okay. ketika musim panas, oh, alright, oh, ini bisa, ini tapi warnanya Dewe jabe, jaban. Uh, summer vibes sekali. <laughs> oke, okay, lanjut ya <tuh> exhausting aku capek iya nama aduh, tak kasih namaku ya uh -uh. exhausting Kamu oh, boleh maaf ya soalnya Marga ku tak kasih nama, uh, iya ini. Saya ketukar boleh. Yap. Nah, default walk style. tak nah, ini gini. Mm. Iki melakukan like durung sarapan nih. Aha. Uh hmm. -huh. -mm. Uh, Amek-amekol, amekol tuwing-tuwing, naya. Aha. Uh -huh. Waduh, preman, preman, preman. Wow. Uh -huh. <laughs> iki like keluar uh -huh. reken. Aduh kok, ayolah kak. Uh Hei, -huh. uh -huh. hey, iki apa iki lucu? Oke, okay, terus inda, inda. Apa itu gender ya Feminim terus Feminim terus ya yeah. <laughs> no of course oke okay. sudah ya aman ya Vivas Febine pick like and dislike pengaturan ini ya settingan ini kita play let's play Oke okay, save and play of course uh, sumpil pengaturan itu membuatku pusing sumpah pusing Oke okay, kita diberi tiga pilihan kota ya untuk tinggal Oke okay. Se, lihat dulu sih lihat dulu sih uh tapi beneran nggak ada apapun di sini yo baik oh kita coba lihat tempat lain ah ini agak ramai ini agak ramai oh baik uh klik ke banner terus Daisy hobo and stream single kita nggak bisa ada lahan kosong juga kita pilih yang mana Kayak eh, bijaknya mungkin Kita harus memilih satu rumah seret, Karena kita Keuangannya minim begitu Nanti kalau kita punya uang Baru kita beli lahan kosong Dan membangun Begitu kali ya 30 hmm. DC Hovel Kayak eh, ukuran 30x20 Dengan biaya yang sama 15 ribu Oke okay deh Welcome home, Daisy oh formis lah, terkesan. Okay. Oke, okay. so far so good. Uh, semoga kita bisa survive ya. Kayaknya habis ini kita harus mencari pekerjaan. Uh. Wow, grafisnya itu ya, kiniuk kiniuk ya? Ataukah harus di di di akal? Hey, hey, nyasar kamera? Uh, enggak ya? Oh, hey, hey, hey. Oh, be astagfirullahaladzim Begini to mainnya, baik-baik-baik Agak beda ya sampai The Sim 3 yang dulu ya. Oh, kita jadi pemirsa. Oh, ya ya ya ya ya ya ya Oke okay. So far so good Sehe saya ingin memeriksa sesuatu, eh, eh, eh, eh, eh, Iya eh, eh, Mana ya eh, eh, ya eh, oh. eh, Not a Nah. Yep. Oh. Oh. Ha. L2 sama R2 itu buat huh? oh? Kita tidak sengaja mempercepat waktu tadi. Ya nah, Yani Tars, Bobo, uh, lebih tepatnya ngesif. Hmm. Weh, kita kedatangan teman. Kita kedatangan teman. Sapa-sapa dong. Sapa dong. Eh, uh, ah. Ya, undang masuk ya, undang masuk silakan, silakan, <tuh> mekanisme ya allah silakan mas Ruk. mau minum apa kawan, wih ada banyak dong yang datang, datang nggak, atau lewat aja, oh ada satu lagi, mas, mas ganteng, <tuh> oke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 Bomba yali doba, muzika. Bobenef. Mm hmm. Ooh, the... Mm hmm. Kijephta. Flur. Mm what? Gitar. Gitar nggak dikasih uh -huh. makan, terus kaleng ya, lah, iya masak bareng bareng lah, mbak uh, Summer holiday ya namanya, ya. baik, masaknya yang yang yang murah murah, eh uh, grill cheese lah, iya, tidak ewarek eh, lah. Lume Eh Masak yuk, Pak Samar Shalishu Kanumi Eh, Pak Samar Sheshire Bingkapa Baru So Lamina Galpa Watini Lissera Pak Samar Oh, Wawine Shove Illinois Masak yuk Blandish Di sini ada sambil nunggu mereka masak ya, Raya Ada notebook There's no entire Oh, belum ada apa-apa notebook Ya, wavy specky HP? ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, Oh, baik ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, Call over gak bisa lagi. Oh, so Oh, Enggak Mbak. Apa lagi mau ya? Uh. ya? udah kita. Uh, kita masak sendiri Sinoba. aja. Duror. Lasarik, Kasib. Oh, oh, oh. Cheese. Untuk orang empat. Baiklah. Harganya lebih murah tiga simuleon mm -mm, ah. <laughs> Uwe, mana di, di ya. Maaf permisi. Ina. Dideketin. bisa bisa bisa. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Oh, ah. Uang, uh, uh. ah, kita masak. Uh -huh. Oke okay, ya, uh, uh, baik. Oh, but... a... Silakan, teman-teman. Ah. Wow. Ini kita nggak lapar dah. Food for us, how oh, nice. Iya hey. dong kan saya itu tuan rumah yang baik dan memperhatikan tamu-tamu saya. begitu. Oh. Oh. saya masih mempertanyakan tombol save ada di mana. makan. Universe. tenang tenan dimakan, teh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, option eh, eh, sek, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, baiklah baiklah, baiklah, baiklah. Oh, save ya. Yeah. Ya. Eh. Eh. Uh... Uh... Uh -uh. Oke, okay, kita bisa save. Uh. Literally di ah. kene dong, yuk Kak. aku, Pak. Kenapa, Mbak? Kok moro-moro sebel? Oh, baik. Sebelajar Umbra, <laughs> <Febine Lovo Bonnefi. laughs> Bisa buang di tempat sampah. Oke, okay, <laughs> itu, itu lebih praktis. About a quarb, Oh, wc, wc, wc, wc. Terus kita tahu kebutuhan kita dari mana ini? Saya si, aku tak mencari. Ah? Iya, plus mulai ngante, jam 10 malam saya. Oke, okay, kebutuhan kita masih stabil ya, masih bagus. <set> Sensibie Kinnekeel, suara kita, oh. hmm. ketara, wambu wow, boy, yambu lala, suiker basic home, basic house, basic home, dan kayaknya kita Torki. bisa coba, mang apa ya, Galbalangi, si, di, di next episode kalau kalian suka sama konten ini bisa di inbox. Coba ya. Habis ini kayak kita udah main 40 menit dan kayak kita harus stop setelah membangun ini. Trust yourself with a lot of chance. Excuse me. Oke. Okay. Oh, ber, berbentuk list ya. Saya bingung. Hmm. Oh. Oke. Okay. Ada olah apa alat-alat olahraga juga? ya baik tidak perlu beli lagi kompor oh baik mahal sekali 3.000 itu kayak makan saya satu bulan pak iya microwave nah microwave boleh nih boleh nih punya satu nih oke okay. ah yang ini nih nah yang ini nih cakep nih Oke, okay. oh, otomatis ya, bagus. Nah, Oke okay deh. Oke, okay, uang kita 3300, masih bisa. Mungkin beli satu lagi? Tidak ya. Kita tidak membutuhkan apa-apa. Kemudian saya harus Kembali ke live, mau oke. Rute kue ya kue kaya, kue kaya, kue kaya, Wah, kita <laughs> senang karena orang-orang yang <laughs> ada di screening tuh menjadi dekat. Anak <laughs> oh, no, tulisannya biasa nih. Deep connection, kita dapat deep connection. Suar oh, saya. Kalender, kalender, dan ini pasti ulang tahun kita, lo kan the third quarter moon. Wah, misalnya ada DLC yang berhubungan sama kayak supernaturalnya TS3, Lebih awesome. tapi masih tidak tahu bagaimana. Nasib expansion pack yang ada di TS4 ini, saya tidak tahu gimana. Apakah sama seperti TS3 yang harus install satu demi satu? Kita coba, Kita coba ya? interaksi ya sama mbak ini Kita belum kenal sama mbak ini Atau sama mas ini Kita coba uh, oh. Oke okay. Disapa dulu kek kan. Dada guys Terima kasih Kamu. sudah mampir Oke okay. Tamunya pulang ya Baiklah Kalau begitu Inilah gameplay kita di TS4 atau The Sim 4, yang mana rilis di platformnya PS4 juga. Kalau kalian suka sama konten jenis ini, Komeno, ya, kalau kalian bu lebih baik The Sim itu, mainnya dingikan atau tips and trick main The Sim yang baik dan benar. Komeno juga nggak apa-apa, aku pingin tahu soalnya, jujur tombol ini bagiku sulit, rek. Tombolnya sulit. Entah aku yang belum terbiasa atau belum pro ya, tapi ini sulit menurutku. Bye, jangan lupa like, share, subscribe and cuan ca-cawang dadau. Bye. Bye. Eh uh, sekedar info, aku baru keluar ikimang, dan aku kaget, wow, ternyata banyak juga expansion pack yang bisa dibeli ya. Iki sagambreng kira ya Allah dan bagus-bagus ya dari displaynya. dan misalnya kalian mau request salah satu dari ini, please komen yang banyak, banyak sampai, ya. please komen yang banyak, let me know kalian mau yang mana. Dan kita tuh saling mengerti dan, tuh oh, ternyata seru ya main yang ini, terus seru ya main yang itu hmm. wow, apakah ini masih gratis? ah, baiklah. <laughs> free staff karena airnya free staff free staff already on the baiklah yes.